Halo guys selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan uh Menjawab pertanyaan dari Farhan guys, nah, dia mempunyai masalah uh, di HP Infinix, ya guys. Ya, di sini dia bertanya, "Bang, mau tanya ini? HP Infinix Hot 8, saya kok tidak bisa menyalakan WiFi, Bluetooth, dan hotspot, dan HP-nya juga panas terus di bagian belakang atau mesin, Bang, dan ada tulisan Bluetooth, tidak menanggapi terus?" Ya, Bang, uh, saya sudah coba atur ulang WiFi data seluler. Dan Bluetooth setelah uh, setelah itu dan bahkan saya sudah restart pabrik sama aja kira-kira kenapa ya bang? Dan jika rusak-rusaknya uh, apanya, gak bang mohon solusinya bang. Oke okay, cuy. Uh, jadi uh, bang Farhan ini Farhan Mubarak HP-nya cepat panas, hang sendiri mungkin ya atau ada beberapa aplikasi yang error sahabat. Nah, untuk mengatasi mengatasi kendalanya ya. Di sini kita harus tahu dulu ya guys ya, secara garis besar kerusakan pada HP sendiri bisa dibagi menjadi dua sahabat ya. yakni sistem yang pertama dan yang kedua yaitu komponen. Nah, untuk yang pertama sistem adalah kerusakan uh, yang berasal dari data android error ini kemungkinan satu ya mungkin uh, androidnya error ya guys ya adalah kerusakan yang berasal dari data android error contoh sederhananya seperti botlop muncul pesan berhenti pada suatu aplikasi hingga hp yang suka hang sendiri nah untuk cara mengatasi sistem yang error seperti ini guys ya kamu perlu mengupdate sistemnya sahabat kamu perlu e, memperbarui e, versi Android-nya, ya guys. Ya, nah, untuk cara memperbarui sistem atau versi Android-nya, saya sudah taruh linknya di e, deskripsi video ini, ya sahabat. Ya, nah, sahabat, jika versi Android kamu sudah di-update. Uh, namun masih terdapat kendala atau masih ada kerusakan misalnya uh, mesin panas ya guys ya Kalau mesin panas biasanya uh, ini di bagian komponen yang rusak ya guys ya Komponen di bagian komponen adalah kerusakan yang asalnya dari salah satu bagian komponen HP Misalnya IC power guys bisa terjadi di situ di, di IC power atau touchscreen bergerak sendiri dan masih banyak lagi guys Nah untuk memperbaiki IC powernya guys ya kamu bisa memperbaikinya di counter terdekat, guys, karena ini masalah mesin, ya, guys, ya. Ini untuk langkah yang kedua ini adalah masalah mesin, karena di bagian komponen. Untuk masalah yang ke satu di atas, yaitu sistem, kamu, kalau di masalah sistem kamu bisa memperbarui uh, versi Android kamu untuk memperbaiki bug atau masalahnya, guys. Namun jika kerusakan di komponen, ya, guys, ya, kamu bisa memperbaikinya di counter terdekat, guys, ya. Baik sahabat, semoga uh, video penjelasan saya ini bisa menjawab dari pertanyaan Bang Farhan Mubarok tadi ya guys ya. Oke oh guys, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official jangan lupa untuk berlangganan juga dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official Dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!